Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Yt Manto. Nah, kali ini saya mendapat servisan macbook ini, apple Atau laptop macbook pro Nah, juga sama Ini kerusakannya, dia dicolok charger, dia menyala lampu indikator chargernya ya guys Namun, gak bisa ditekan tombol powernya ya guys Nah, kita coba tes tombol powernya Kita tekan Nah, dia tidak mau menyala guys seperti itu perusahaannya ya sebelum kita masuk ke tutorial atau cara memperbaikinya kita klik dulu subscribe like komen dan share nya ya guys Nah jika sudah yuk kita langsung saja ke tutorialnya cekidot Nah jika kalian mendapat Laptop rusaknya seperti ini Laptop Apple atau Macbook Pro ini Jangan panik ya Tonton terus video ini sampai akhir Jangan di skip ya Oke kita buka dulu Baut yang ada bagian bawah laptop ini Selanjutnya kita buka penutup pada bagian Macbook ini Nah kita angkat penutup ini ini ya, nah, kemudian seperti inilah kondisi di dalam MacBook-nya. Caranya sangat mudah, ya. Kalian angkat ini konektornya, atau lepas dari motherboardnya, konektor baterai ini ya, terlepas soketnya. Lepas seperti ini, kemudian biarkan 10 menit, jangan dipasang terlebih dahulu. Kita tunggu 10 menit. 10 minutes later. Kemudian kita pasang kembali soket baterainya. Seperti ini, kita colok lagi ke motherboardnya. Nah, setelah itu kita tutup kembali ya untuk pada bagian bawah ini untuk mencobanya, jangan dipasang dulu bautnya. Inilah caranya, sangat mudah, dijamin berhasil. Jangan lupa subscribe-nya untuk mensupport terus channel YouTube saya, ya. Oke, okay. kita coba tekan tombol power dulu, ya. Nah, setelah menyala lampu indikatornya, power. Lihat. nah seperti inilah caranya sangat mudah ya Oke cukup sekianlah video kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share nya ya mantap terima kasih